miliar 2 miliar 3 miliar satu satu satu kapan kayanya teman-teman nah. <tuh> Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang nonton video saya full tanpa skip saya tidak jemu-jemunya untuk mendoakan Semoga uangnya ditambah 10 miliar Amin ya alamin Nah teman-teman Menyambung nih Menyambung video saya yang kemarin nih Yang sudah saya upload Jadi ada yang unik ternyata teman-teman di video tersebut Di menit keberapa gitu ya saya perhatikan di situ ada kejanggalan di video saya, yaitu ada penampakan sosok makhluk astral. Jadi, di, ketika saya lagi berdialog di situ, ada penampakan yang sayang kalau untuk tidak dibahas. gitu. Nah, menurut... Penglihatan mata batin ya, mata batin dari seorang subscriber ya, salah seorang subscriber katanya itu bocong gitu Tapi dia merayap seperti hewan gitu, sedangkan di saya lihat ketika saya merekam itu tidak ada hewan apapun yang merayap gitu Tapi tampil saya ada yang aneh aja, ketika itu kok ini gambar saya agak burem, terus ada kayak seperti ada bayangan yang merayap gitu Ya teman-teman apa, Apakah Makhluk astral tersebut Saya juga kurang tahu Ya Barangkali teman-teman yang Teman-teman yang menonton Ada yang lebih tahu ya Atau mungkin dari penglihatannya lebih Tajam Silakan komen di bawah ya Karena ini unik sekali teman-teman utangnya misalkan utangnya juga sekarang semakin besar bahkan enggak ada yang tahu taunya di sosial ada yang tahu taunya di nah ini terlihat teman-teman ada bayangan tuh oleh malayap ya ini saya gerak saya Perjela, perlambat ya gerakannya perlambat itu bayangan ini mulai merayap ya kan mulai nongol dia berusaha menutupi wajah saya sebagian begitu misalnya tampak jelas ya tidak begitu jelas juga sih tapi berusaha merayap ke atas nah menurut teman-teman apa bayangan itu ya tolong isi komentar ya teman-teman terima kasih ya terima kasih atas Uh, kunjungannya tidak lupa jangan jenuh nonton video saya ini teman-teman ya sebab yang nonton video saya full tanpa skip saya doain semoga uangnya ditambah 10 miliar amin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh